Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil 'alamin Wassalamualaikum was waalaikumsalam Waalaikumsalam wa alamirillahi wassalam wa wa wa wa alamirillahi wa wa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 Ya Rabbul Alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan sebuah amalan zikir penarik lawan jenis Bagi anda yang merasakan sulit untuk mendapatkan orang yang anda cintai Dan anda kagumi Dikarenakan anda mempunyai rasa takut Jika cita anda ditolak Tidak ada salahnya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 Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan berikut ini sangatlah mudah dalam pengamalannya. Namun meskipun mudah akan tetapi dalam urusan khasiat Anda tidak perlu meragukannya. Karena sudah banyak yang membuktikan akan keampuhan dari amalan ini. Adapun cara mengamalkannya adalah Anda baca dan anda amalkan sebanyak seratus kali dalam satu hari satu malam. Anda kerjakan setidaknya selama tiga hari tiga malam. Setelah tiga hari tiga malam, anda lihatlah sendiri akan hasilnya. Adapun bacaan amalannya adalah Ya Allah, Ya Latif Ya Allah, Ya Latif Ya Allah, Ya Latif, ya Allah, ya Latif. Anda baca sebanyak seratus kali Anda mengerjakan lebih dari seratus kali pun tentunya lebih baik Karena dengan Anda mengerjakan lebih banyak Maka khasiatnya akan lebih cepat Anda kerjakan dengan istiqomah maksimal selama tiga hari Maka insya Allah Anda akan merasakan khasiatnya dari amalan ini Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan. Sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.